Kofendens angkat peti, pakai satu jari dan satu senar doang, mantul kan? Kalau nggak percaya nih, gue mainin dulu ya, ini, <tik> dapat. ya kan? bisa kan ya cuma pakai satu sehari dan satu senar doang ya kita mulai aja ya kita masuk bagian intronya dulu ya bagian itu tuh ada nol 0. 0 itu lo senar ya lo senar gini doang nih jangan pencet apa-apa jadi kita mainin aja dulu itu ada lo senar 4 kali fret 7 empat kali jadi kayak gini gapat tua gapat tua gapat terus fret 5 4 kali juga tua gapat fret 10 4 kali tua Enam ratus 9 puluh tiga, dua ratus sembilan puluh tiga, dua ratus sembilan puluh tiga, dua ratus sembilan puluh tiga, dua ratus nya kayak gitu. Habis itu bagian angkat petinya gampang banget nih. Ya. Ada losener dua kali habis itu V7. Eh, losener 2 kali Abis itu fret 7 5 3 2. Jadi yeah. gapat. Habis itu V2 V3 V5 V3 V2 losener. Abis itu 3 2 3 2 3 losener tiga dua lah balik lagi, lo seneng lagi, nah lu ulang terus aja nih sampai mati ya, jadi gue mainin pelan pelan di bagian sini, coba lu ikutin nih, Gapal sampai peti mati datang ke rumah lo ya kalau nggak mau peti mati datang ke rumah lo lu, jangan lupa like <gak> coba kita mainin pelan-pelan lo ambil gitar lo kita mainin pelan-pelan dari intro sampai joget peti mati gapet Ya easy banget kan Dan terus misalkan lo pengen ajak temen lo buat mainin Buat mainin courtnya Courtnya cuma C, B, Sama I E, mean N, no. Ya gue cobain mainin ya Gapat